Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Semoga Allah yang maha menatap menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa tunduk yakin kepada kebesaran Allah dan tak terbuai dengan indahnya dunia. Salamat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.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 dan memperlihatkan hartanya. Orang seperti ini biasanya bergaya hidup mewah, tapi untung perilakunya ini sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja, ia akan jadi hina kalau bersikap sombong, apalagi kalau ia bersikap pikir, enggan zakat dan sedekah. Sebaliknya, ia akan terangkat kemuliaannya jikalau rendah hati dan dermawan. Kedua, Orang yang tidak berharta banyak, tapi ingin kelihatan berharta. Gaya hidupnya tidak sesuai dengan kemampuannya, karena ia ingin selalu tampil lebih daripada kenyataan. Orang seperti ini sebenarnya menyiksa diri. Hidupnya amat menderita dan menjadi hina, bahkan menjadi bahan tertambahan orang lain yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ketiga, Orang tak berharta tetapi hidup bersahaja. Orang seperti ini tidak terlalu pening menjalani hidup karena tak tersisa oleh keinginan, pujian, penilaian orang lain. Dia akan hina kalau menjadi beban dan menjadi peminta-minta yang tidak tahu diri. Namun, ia mulia jika lo menjaga kehormatannya dirinya dengan tidak menunjukkan berharap dikasihani, tak menunjukkan kemiskinan, Tegar, dan menjaga harga diri. Keempat, orang yang berharta, tapi hidup bersahaja. Inilah orang yang mulia dan memiliki keutamaan. Dia mampu membeli apapun yang dia inginkan, namun berhasil menahan dirinya untuk hidup seperlunya. Dampaknya, ia tidak menjadi bahan iri demi orang lain dan kecil kemungkinan untuk sombong. Ia pun akan menjadi contoh kebaikan yang tidak habis-habisnya untuk menjadi bahan pembicaraan. Memang aneh tapi nyata, jika orang yang berkecukupan harta, tapi mampu hidup bersaja dan terpawan, sungguh ia akan punya pesona kemuliaan tersendiri. Pribadinya yang lebih kaya dan lebih berharga dibandingkan seluruh harta yang dipilikannya. Subhanallah. Teman-teman semuanya, suhur terhadap dunia, Bukan berarti tidak mempunyai hal-hal duniawi. Melainkan kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa ada apa yang ada di tangan makhluk. Bagi orang yang suhu terhadap dunia, sebanyak apapun harta yang dimiliki, Sama sekali tidak akan membuat hatinya merasa tenteram. Karena tenteramannya hal-hal adalah ketika kita yakin dengan janji dan jaminan Allah. Anda kita-kita merasa lebih tentram dengan sejumlah tabungan di bank, saham di sejumlah perusahaan teramah yang estate, investasi di sejumlah perubahan mewah, atau sejumlah perusahaan multinasional yang dimiliki, maka ia berarti belum cukup. Sebesar apapun uang tabungan kita, seberapa banyak saham pun yang dimiliki, sebanyak apapun aset yang dikuasai seharusnya kita tidak lebih merasa tenteram dengan jaminan mereka atau siapapun. Karena semua itu tidak akan datang pada kita kecuali izin Allah. Dialah maha pemilik apapun yang ada di dunia ini. Begitulah, orang yang suhu terhadap dunia melihat apapun yang dimilikinya tidak menjadi jaminan. Ia lebih suka dengan jaminan Allah karena walaupun tidak tampak dan tidak tertulis, tetapi Dia tahu akan segala kebutuhan kita, dakar, dan bahkan lebih tahu dari kita sendiri. karenanya mulailah melihat dunia ini dengan sangat biasa-biasa saja. Adanya tidak membuat bangga, tidak adanya tidak membuat sengsara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melakukan suhut dalam kehidupan dunia bukanlah dengan mengharapkan yang halal dan bukan pula dengan memboroskan kekayaan. suhu terhadap kehidupan dunia itu ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirimu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah. Dan hendaknya engkau bergembira memperoleh pahala musibah yang sedang menimpamu walaupun musibah itu akan tetap menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Wallahu'alam bisawab. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.